Raja Abrahah tidak senang karena Ka'bah menjadi tujuan orang-orang Arab saat menunaikan ibadah haji. Ia berniat untuk mengalihkannya ke Al-Hulaish, gereja di Sana'a, ibu kota Yaman. Bersama pasukan gajah ia berangkat menuju Mekah berniat menghancurkan Ka'bah yang selama ini dijadikan pusat ibadah haji orang-orang Arab. Upaya tersebut gagal karena diserang oleh burung Ababil. Atas izin Allah, ribuan burung ababil datang menyerang dan melempari pasukan Abraha dengan batu membara. Peristiwa itu kemudian diabadikan Al-Quran dalam surat Al-Fil atau pasukan gajah. Teman-teman pasti pernah mendengar kisah tersebut. Apa hikmah dibalik peristiwa tersebut? Tolong tuliskan di kolom komentar.